baiklah persahabat, untuk kabar terbaru di siang hari ini, Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin yang sangat membahagiakan coba kita lihat persahabatnya di unggahan Bunda Lesti ini baru saja memposting video nih, Abang Fatih yang sedang main sepeda bareng didorong oleh Papa Bilar insya oh, ini cute banget ya, akhirnya vitamin bahagia pun kita dapatkan siang hari ini langsung dari idola kesayangan kita, tuh Abang El sangat menggemaskan, Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Leslar, sik banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan di postingan ini. Kita simak persahabat ya dari akun Instagram. Iklil Bunda mengatakan, asyik warga konoha halan-halan lagi katanya tuh, masya Allah banget ya, lagi halan-halan tuh. Dan kita lihat juga persahabat ya ke komentar berikutnya dari akun ayokidsob123 mengatakan lagi di SGK katanya tuh wow apakah mungkin Singapura ya doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu bahagia selalu sehat dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan kita simak juga persahabat ya masih diunggah leslar Larsik nih cocokologi -cok kembali nih berlaku di warga Konoha persahabat ya perhatikan deh untuk lantai keramik ini persis banget ya apa mungkin benar-benar mereka berada di Singapura kita masih dibikin penasaran untuk kejutan yang akan disuguhkan oleh Lesti dan Bilar doakan yang terbaik ya ini vitamin bahagia banget yang kita dapatkan hari ini support dukung dan doakan buat Leslar tim dan keluarga besar kita lihat juga, bersama ya, di kalimat komentar: "Banyak respon yang diberikan dari akun Instagram Lilik Sasmita mengatakan, 'Iya, keramiknya sama min,' katanya tuh." Wow, siap-siap aja. Persahabatnya, cidukan vitamin manja akan selalu kita dapatkan hari ini. Masih menunggu, cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik. Kabar bahagia dari Leslar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Buang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.